Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas menghadap ke istana. Kali ini Raja ingin menguji kecerdikan Abu Nawas, sesampainya di hadapan Raja, Abu Nawas pun menyembah. Dan Raja bertitah. Hai Abu Nawas, aku menginginkan enam ekor lembu berjenggot yang pandai bicara, bisakah engkau mendatangkan mereka dalam waktu seminggu? Kalau gagal, akan aku penggal lehermu. Baiklah, Tuanku Syah Alam,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 Tak ayal, Abu Nawas pun marah-marah kepada mereka, begitu saja kok nggak bisa menjawab. Kalau begitu, mari kita menghadap Raja Harun al-Rashid, untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya. Keesokan harinya, Balairung Istana Baghdad dipenuhi warga yang ingin tahu kesanggupan Abu Nawas membawa enam ekor lembu berjenggot. Sampai di depan Raja Harun al-Rashid, ia pun mengaturkan sembah dan duduk dengan hikmat. Lalu, Raja berkata,